resep spesial tumis babat cabe hijau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel, Hi Channel. Oke, okay, hari ini kita mau bikin tumis babat cabe hijau dan si siapkan babatnya 500 gram. Ada gula, garam, micin, air, dan ada cabai hijau besar, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, lengkuas, salam, dan lain-lain Nah sekarang kita haluskan dulu Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan kunyit Kita haluskan ya Kita pakai manual aja nah bahan lain bisa kita cincang atau kita potong sesuai selera kita selain ada bumbu dapur ada juga penyedap rasa ada ada lada bubuk dan kawan-kawannya teman-teman Sekarang kita mau tumis dulu bumbunya Kita nyalain dulu ya kompornya Oke sekarang kita tuangnya Gorengnya cukup 2 sendok makan Kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas dulu ya Baru kita masukin bumbu halus yang sudah kita lembutkan tadi atau kita tunggu tadi nah saatnya kita masukin ingat dimasukkannya di penggorengan, jangan dimasukin hati tersakit hati oke kita tunggu ya sampai dia kecium harum harumnya harum wangi masakan ya bukan harum wangi bunga nanti wangi bunga kita takut lagi apa tuh aduk-aduk terus sampai kepala puyang oke okay? hmm. setelah cukup puyang kita masukkan dulu salam dan lengkuasnya ini aku pakai satu salam yang cukup lebar jadi aku potong-potong udah potongnya ngawur aja udah yang penting dimasukin ya ingat di wajan bukan di hati cukup kamu aja yang ada di hatiku gak perlu daun salam juga ikut <tik> kemudian masukkan cabai hijau yang sudah kita potong-potong serong juga cabe berasarnya ya disitu kita tumis lagi sampai dia benar-benar layu dia mateng yuk kita ongseng ongseng oseng lalu kita tambahkan secukupnya si air mineral eh bukan mineral air putih aja oke kita tambahkan air secukupnya ya kawan maaf blepotan ini ngisi suaranya ya bisnya cerewet banget ini orangnya ya udah setelah itu kita masukkan dulu babatnya nah kita masukkan babatnya semuanya sampai habis setelah itu kita oseng lagi oseng oseng oseng hmm, kapan selesainya ya dari tadi ngoseng mulu ngoseng mulu udah gak apa-apa yang penting kita sabar sebenarnya sih nggak sabar juga nungguin mateng ya pengen segera icip icip nah sekarang kita tambahkan si garam sesuai selera karena ada yang suka asin ada juga yang sukanya cenderung agak sedengar. kasih tambah juga itu uh, mecin secukupnya jangan hmm. terlalu banyak hmm. lalu lanjut ke gula pasir secukupnya hmm. merica bubuk juga masuk ada rasa cap apa tuh satu lagi yang nggak boleh ketinggalan si kecap manis hmm, kita tuang semuanya satu sachet atau kalau ada yang suka lebih manis boleh ditambah dikit lah atau sesuai selera saja kalau aku nggak suka terlalu manis juga nggak suka terlalu sedikit, jadi sedangkan aja. Nah sekarang tinggal kita tunggu deh dia mateng Jangan lupa ya di apa itu tes rasa. Tuh tes rasa. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau udah cukup, tinggal kita tunggu matang. Ada satu lagi yang belum masukkan. Iya si tomat. Nah, kita tunggu dulu sekejap, baru kita masukkan si tomatnya. Kenapa di akhir-akhir? Karena ada uh, biar ada tekstur dan ada apa ya seger-segernya gitu. Gelap ya? Nggak tahu kenapa kok tahu-tahu gelap? Tahu, tahu, ini dia hasilnya udah jadi, tinggal kita masukin ke dalam perut. <laughs> Terserah kalau kalian mau pakai jeruk nipis, kalau enggak ya enggak apa-apa sih, udah enak kok. Dan jangan lupa ya, klik like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih.